Hai Mbak Sis dan Mas Bro, selamat datang di channelnya Mbak Engat. Hari ini adalah video penting Jadi Mbak Engat harus geser jadwal untuk video-video di hari Rabu ke hari Rabu minggu depan Kali ini adalah video mengenai penjelasan tentang penipuan online Dengan berkedok atau mengatasnamakan aplikasi transfer uang, transfer WISE Atau sekarang sudah berubah menjadi WISE Gimana penjelasannya? Tonton video ini. So, karena makin banyaknya Masukan-masukan yang datang ke Mbak Ngat tentang video Mbak Ngat sebelumnya yaitu tutorial tentang penggunaan TransferWise, sekarang udah terlalu banyak masukan yang datang ke uh, PM-nya Mbak Ngat di Instagram ataupun di kolom komentar tentang kejadian-kejadian penipuan yang mengatasnamakan transfer online dengan TransferWise. Jadi modus yang mereka gunakan adalah ini bisa korbannya bisa cewek, bisa cowok juga. Biasanya kalau untuk cewek-cewek itu mengatasnamakan love atau biasa disebut dengan love route Jadi mereka ini biasanya kenalan online gitu, terus dengan uh, modus untuk oh, aku nih ngirim uang nih gitu kan ke kamu. Terus aku udah ngirim uang lewat transfer Wise gitu. Terus ya udah, mereka biasanya Nunggu dikasih nomor rekening, dikasih segala macam informasi pribadi Tolonglah buat wanita-wanita Indonesia yang pinter-pinter Janganlah mengharapkan sesuatu uh, yang nggak jelas gitu Karena misalnya kalian belum pernah ketemu, misalnya kalian belum pernah bertatap muka Atau hanya kenalan secara online Kok bisa-bisanya kamu ngasih informasi pribadi Nama lengkap atau nomor rekening, Apa iya gitu Orang yang belum pernah ketemu gitu mau mengirimkan uang yang besar ke kita Jadi makanya sepertinya penipu-penipu ini memang memanfaatkan uh, mata kita yang hijau gitu Kalau misalnya lihat uang gede gitu Jadi aku sarankan tolonglah jangan mengharapkan uh, sesuatu yang cuma-cuma gitu Karena kalau mau jadi ani-ani aja itu harus ngasih sesuatu kan sama si... Uh, Si om senang Om senang lagi Kalau mau jadi ani-ani aja Mereka harus minta sesuatu Masuk sih orang belum pernah ketemu Mau ngasih ngirimin uang gitu Jadi kan nggak masuk akal sebenarnya Udah bisa dicerna sebelum uh, Yang lain-lain Sebelum masuk ke tahap berikutnya Itu udah jelas kayak Aneh gitu kan Ada yang pengalamannya mengatakan Kalau dia kenal sama orang Swedia Dan terus uh, kasih ID card gitu Cuman setelah aku lihat Ya ampun editannya jelek banget sih Kalau bisa ngomong nih sama penipunya Mas coba deh latihan Photoshop lagi yang bener atau Corel Aku aja amatiran masih bisa sehalus Lebih halus dari itu gitu loh Jadi udah jelas kalau itu adalah Palsu, cuman kan gak semua orang Ngerti gitu, jadinya tetap aja kayak berharap Oh orang luar negeri, orang bule Orang yang tinggal di luar negeri Enggak, nggak semuanya seindah itu sayang Jadinya Janganlah uh, Mengagung-agungkan Semua segala sesuatu yang ada Dari luar negeri atau uh, Segala kebulean itu nggak usah, jadi yang real-real Aja gitu loh Aku dulu juga berhubungan jarak jauh dengan suamiku ini Ya kalau belum pernah ketemu ya aku anggap dia doesn't exist gitu loh nggak pernah ada Jadi selama aku belum kenal uh, pribadinya Aku dateng ngecek semuanya Atau kenal keluarganya, tahu pekerjaannya apa Itu aku nggak nganggep dia itu sebagai orang yang nyata <laughs> Jadi jangan percaya segala sesuatu yang online Terus biasanya juga modusnya mereka uh, para mencari wanita-wanita uh, yang boleh hunter gitu. Biasanya dari Instagram. please kalau kalian misalnya di likein sama Instagram yang uh, ternyata uh tampan, ganteng banget itu, habis itu terus pertama kali upload dua hari yang lalu, atau mungkin dia uploadnya lagi di outsource gitu, lagi di Kerjaannya yang dilepas pantai Gak usah dia percaya kayak gitu tuh Mereka bisa aja pakai foto orang lain Yang ada dia itu ternyata peok-peok juga mukanya jadi tolonglah jangan percaya segala sesuatu yang online Terus yang kedua itu adalah biasanya modusnya untuk menipu laki-laki Nah kalau laki-laki ini mungkin dia mereka itu jualan apa gitu loh secara online Terus mereka coba bertransaksi dengan dari luar negeri Terus uh, Mengirimkan uang, oh nih aku ngirim uang nih, udah Tapi kamu ada nih syaratnya tertentu untuk ngambil uang tersebut, enggak Terus juga, ada juga yang mengirimkan ke aku uh, Bukti transfer dari TransferWise ini Tapi di situ disebutkan bahwa Kalau kamu mau mengambil uangnya, kamu harus membeli voucher Google Play Nah, itu kasih tahu lagi ke penipunya atau ke yang ngirimin ke kamu, Mas, tolong belajar editing lagi yang bener karena editannya jelek gitu. Jadi udah jelas-jelas di situ tulisannya untuk tulisan notifikasinya itu palsu, jadi nggak bener gitu, nggak ada namanya uh, pengiriman menggunakan aplikasi Wise dengan mensyaratkan untuk kamu membeli Google Voucher gitu. Karena udah jelas-jelas Wise sama Google Voucher itu doesn't connected gitu loh, enggak, enggak, koneksi gitu, enggak ada koneksi mereka, jadi enggak ada hubungannya sama sekali. Kamu sudah jelas-jelas ditipu, jadi tolong jangan lakukan pembelian Google Play dan mengirimkan kode vouchernya ke mereka, karena itu enggak ada hubungan sama sekali. Makanya, pesanku buat teman temen yang mungkin sedang bertransaksi secara online, atau mungkin nunggu bayaran utang juga kadang-kadang, kalau misalnya kalian dibilangin, udah nih ditransfer terus dikirimkan nih di capturean dari pengiriman transfer transferwise itu bukan bukti yang valid gitu jadi pengiriman itu kalau untuk sekedar capturean itu bukan menjadi bukti yang valid bahwa uang sudah dikirimkan karena untuk pengiriman uang yang sudah terverifikasi itu akan masuk ke email kamu emang sih kelemahannya wise ini dia nggak pakai uh, notifikasi untuk sms gitu jadi notifikasinya hanya melalui email Dan memberitahukan kalau ada orang yang ngirim uang ke kamu Dan pengiriman menggunakan WISE ini Akan langsung masuk ke rekening It means kalau udah masuk rekening Ya udah, kamu tinggal ngambil aja Tinggal ngambil pakai ATM gitu ATM kamu gitu Kartu ATM Kecuali kalau dia ngirimnya ke rekening orang lain Ya kamu nggak bisa ngambil dong Pokoknya intinya Dia akan langsung masuk ke direct to uh, account bank kamu yang ad, yang kamu sudah kirimkan. Jadi kalau berupa capceran gak usah percaya. Capceran atau ini dalam proses itu hmm, berarti belum. Jadi kira-kira apa aja sih yang perlu diingat, yang perlu dicatat buat kalian-kalian yang mungkin sedang menunggu transaksi pengiriman uang secara online dengan menggunakan aplikasi. Satu ingat tadi yang udah aku bilang kalau wise itu mengirim langsung ke rekening si penerima Terus kedua biaya transfer itu sudah ditanggung pada saat pengiriman Jadi pengirim saat memasukkan uang berapa jumlah yang ditransfer Nanti dia sudah langsung include biaya transfernya Jadi kalian tidak akan Dipungut tidak akan dipotong atau tidak akan dimintain biaya transfer ketika menerima Karena ya sudah masuk rekening gitu loh Jadi tinggal ambil aja kalau memang udah masuk Kalau udah masuk loh ya Kalau misalnya nggak masuk ya nggak bisa diambil lah Terus kalau kamu adalah si pengirim atau yang memiliki aplikasi Wise ini Ingat kalau petugas wise itu sama aja dengan petugas bank Jadi kalau misalnya ada informasi yang minta kamu untuk memberikan username atau password atau ya password kalian gitu Itu tidak akan mungkin Sama aja kayak di Indonesia atau dimanapun Petugas bank itu tidak akan meminta pin kode, pin ATM kamu Kecuali dia melakukan fraud gitu jadi atau mungkin penipu dari eh uh, apa namanya eh uh, lembaga penipuan lain gitu karena penipu-penipu ini mereka itu kayak sindikat mereka itu kayak punya kantor cabang dan masing-masing itu punya tugas sendiri-sendiri gitu jadi kadang-kadang kadang-kadang mungkin dia jadi uh, petugasnya nanti tiba-tiba dia jadi apanya customer servicenya terus kalau misalnya ada email-email dari Transferwise atau Wise ingat ya kalau email-email resmi itu pastikan belakangnya adalah at wise.com jadi kalau misalnya wise customer service at yahoo itu bukan itu berarti bukan resmi dari Wise atau bukan resmi dari e, aplikasi pengiriman uang yang kalian gunakan? Cari websitenya yang resmi dulu, dan pastikan kalau alamat emailnya itu adalah sama dengan e, alamat dari apa namanya e, website resminya. Terus juga, kalau untuk pengiriman yang rupiah ke e, mata uang asing, itu kan harus e, mengirimkan uangnya dulu ke bank lokal, yaitu bank yang digunakan itu apa? Aku lupa. Bank Sampurna ya kan. Jadi si pengirim itu harus mengirimkan dulu uang dananya ke Bank Sampurna, baru nanti Bank Sampurna, eh, Bank Sampurna, nanti baru Bank Sampurna ini mengkliringkan ke rekening tujuannya. Cuman kalau mis, kadang-kadang ada juga yang Uh, sudah melakukan transaksi di aplikasi terus dikirimkan capturean uh, pengirimannya tapi dia tidak mengirimkan uangnya ke bank sampurna jadi mosok bank sampurna mau ngirim uangnya siapa ke rekening kalian ke, ke rekening penerima jadi ya nggak mungkin uangnya akan masuk ke rekening kalian jadi kalau misalnya ada pertanyaan kok ini belum masuk belum masuk uh, ya tanyakan kepada si pengirim Bener nggak udah ngirimin gitu loh Jangan-jangan mereka sendiri belum ada ngirimin uangnya gitu loh Yang terakhir dan yang paling penting Kalau ada pertanyaan-pertanyaan Atau ada kendala-kendala pastikan kalian ngubunginnya ke supportnya Transferwise atau Wise again atau uh, supportnya Wise jadi jangan tanya ke mbak Nat atau jangan tanya ke siapa-siapa karena udah pasti aku nggak punya dong sistemnya dan nggak bisa dong ngecek itu sampai mana prosesnya jadi yang bisa tahu dan yang bisa menjawab hanyalah uh, supportnya si Transferwise nanti aku tulis lagi deh di sini Please, please catet dan tanyakan kasih semua informasi yang kalian mau tanyakan. Ketika kalian mau meng-email mereka, jadi jangan tanya Mas, halo, uangku kok belum sampai. Iya mana ke teh kata mereka. Kasih informasi apa, uh, apa reference numbernya ke atau pengirimannya atas nama siapa atau uh, ininya rekeningnya atas nama siapa nomornya berapa. Jadi jelas gitu, jangan cuman sekedar nanya uangku kok belum sampai. Ya meneketeh katanya dia gitu, ya kan. Jadi ingat ya, teman-teman, pokoknya buat kalian yang sedang uh, menunggu atau bertransaksi online, online tetap harus hati-hati, jangan sampai kalian tertipu dan Jangan jangan terlalu ngelihat uang yang banyak. Wah, uangnya banyak nih. Misalnya dikirimin 100 juta gitu. 80 juta atau 150 juta, 50 juta, kadang ada yang cuma 10 juta, tapi kan itu juga uh, uang yang cukup besar ya. Jadinya jangan jangan ngelihat dari hanya uangnya yang besar dan cepat tapi ingatlah dari sisi keamanan juga yang udah terlanjur beli uh, voucher untuk Google Play ya diikhlaskan aja karena kalian tidak ak itu akan sulit untuk mencari tahu siapa dan kemungkinan untuk kembali uangnya juga sangat minim sekali bahkan hampir nggak ada jadi uh, kasih tahu sharing ke semua teman-teman kalian jangan sampai ada uh, mengalami penipuan online seperti ini dan semoga kalian tetap Hati-hati dan kalau misalnya memang mencari uang, cari uang yang yang jelas-jelas aja lah. Nggak usah jadi ani-ani. Cukup sekian untuk video dadakan hari ini. Um, sampai jumpa di video berikutnya. Ingat kalau mbak Engat itu membikin video-video yang juga berkaitan dengan kehidupan di Swedia. Jadi tonton, subscribe di sini dan mungkin tonton video-video yang lain di sini. Jangan lupa, waspada. Karena kejahatan bukan hanya karena niat, tapi juga karena ada kesempatan. Waspada. Waspadalah. Bye-bye. Heido.